Beredar sebuah video ketika seekor harimau terlepas di jalanan dan bikin para warga kocar kacir viral di media sosial. Terlihat mereka sedang menyelamatkan diri masing-masing. Video harimau terlepas ini diunggah oleh salah satu akun Instagram. Harimaunya keluar kandang, tulis judul video tersebut. Dalam unggahnya itu menayangkan harimau berjalan dan warga serta pengendara menyelamatkan diri masing-masing. Terekam harimau tiba-tiba muncul di jalan. Seorang anak dan ibu langsung lari menyelamatkan diri. Namun, harimau ini tidak menunjukkan keganasannya. Ia berjalan di jalan aspal dengan santainya. Warga lainnya yang ada di jalan, banyak yang masuk ke mobil mereka. Tampak perekam video ini ketakutan menyaksikan harimau dari dalam mobilnya. Setelah harimau melewati deretan mobil mereka, para penumpang ini turun ke jalan menyaksikan harimau yang melanjutkan perjalanannya tanpa arah. Dalam video itu tidak diterangkan peristiwa harimau ini bisa terlepas dan di daerah mana. Di kolom komentar, netizen juga mempertanyakan hal yang sama. Bahkan ada juga menyoal harimau harimaunya tidak terlalu buas, kenapa orang-orang harus kocar kacir. Gak hanya bikin para warga panik, si raja hutan ini juga memangsa seorang staf dari kelompok sirkus di Italia Selatan yang sekaligus bertindak sebagai pawang hewan buas. Penasaran bukan? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dilaporkan tewas setelah diserang oleh empat ekor harimau yang ditanganinya, insiden penyerangan itu terjadi di Trigiano, selatan Bari, Italia. Korban yang diketahui merupakan pawang untuk hewan-hewan di Sirkus Orfei dan dikenal sebagai pelatih sirkus paling dikenal di Italia. Awalnya insiden bermula saat korban tengah melatih empat ekor harimau milik sirkus sekitar pukul 19 waktu setempat untuk pertunjukan yang disebut taman hewan, yang mengisahkan perjalanan keliling dunia untuk melihat berbagai binatang. Namun saat melatih harimau, mendadak satu ekor diantaranya menyerang korban dan menyudutkannya sebelum tiga harimau lainnya ikut bergabung. Empat harimau sirkus itu pun menganiaya sang pawang, sebelum akhirnya para medis dan staf sirkus lainnya turun tangan. Korban diduga meninggal akibat luka-luka yang dialaminya. Insiden serangan harimau itu kembali memicu perdebatan terkait larangan penggunaan hewan dalam pertunjukan sirkus. Sirkus Orfei diketahui memiliki delapan ekor harimau, selain itu juga ada binatang lainnya yang akan digunakan dalam pertunjukan tersebut, yakni unta, zebra, dan bison. Seluruh harimau yang dimiliki sirkus telah disita oleh pihak polisi dan dipindahkan ke taman safari, sementara penyelidikan digelar untuk mengungkap insiden yang terjadi. Asosiasi Kesehatan Hewan Anti-Vivisection League atau LAV menyerukan agar harimau-harimau yang terlibat dalam insiden penyerangan kali ini tidak dibunuh. Asosiasi itu mendesak pemerintah untuk secepatnya menerbitkan Undang-Undang Pelarangan Hewan Sirkus.